Oh, sorjam, pesorjam ya ya ya coba coba gas gas gas gas ini ngapain? tahu ini biru apa? dorong atau lompat? cuman biru yang punya kali ya atau apa? Ah? oh cuman oh. biru yang bisa dorong Biru dorong, biru dorong. ambil oh, biru dorong. Dorong kali, oh. lil, dorong ke sini, lil. Iya, gimana dorong, sih, diru, Ya, ya goblok banget oh, awas awas jalan, jalan ngeawas awas. Oh, nge, awas nah. <laughs> <laughs> Ayo gas, gas loncat, loncat, loncat, loncat. loncat. Ya belum. Ayo, ayo bi, ayo bi. Eh, gua dulu harusnya yang merah, anjir. Iya, iya, itu dulu. Awas, awas, dulu. Nah. nah. Wah, onge nih, gak tau tuh. Oke, oke, Wah, oh, anjing, anjing kok oke, anjing <laughs> oke, awas oke, oke, oke, awas oke, oke, oke, salah, turunin ke bawah oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, gua oke, oh, oke, Ya, ya Allah, iya yang ungu, maksud gue nih ungu. Yang salah, merah bro. ini turunin ke bawah dulu. Iya salah, salah, itu salah. Lo. Aduh, anjir, pada nggak mikir otaknya, ya. <laughs> ganggu ajaing. <laughs> nih, nih, nih, nih yang ungu nih dorong, dorong, dorong yang ungu. tuh gimana nih? ngentot? Nggak, nggak. Ini harus diulang, ini harus diulang, ini harus diulang sih. Allah, diulang lih, nggak bisa. Escape, escape itu escape return Dimana apa like itu? Gila anjing. belaga-belaga duluan lu harusnya paling belakang nih. Lu kuning terakhir anjing. Iya. Yeah. Sama aja nggak ngaruh anjing orang merahnya didorong ke bawah sini anjing. Ayo ayo ngulang dulu mulang uh, dulu. ulang ulang ulang ulang ulang. Nah. Ya ya yeah. ul bangun dulu. Terlalu pojok. Jangan terlalu pojok Lil. Ingat ya. Pojok Jangan juga terlalu... nggak apa-apa. Bojob juga. Enggak buat naikin entar enggak bisa. Bisa, bisa. Kota kalah lebih kecil soalnya. Bisa, itu kan lebih kecil anjir. Kota kalah lebih kecil. Aku bohongnya oh, oh. jelas anjir. Oh iya udah jelas, gede. <laughs> <laughs> entar akhirnya di sini. <Cepet>, kita bisa jidokan pasti di kita buat anjing. Awas. Ah. Ah. Ah, gitu. Eh sabar, sabar lihat dulu, lihat dulu. ntar Halo, ntar lu, ntar lu mikir dulu, mikir, jangan sembarangan. oh Kira -kira. Oh, kuning dorong, kuning dorong, kuning dorong. Ah agak majuan nih sampai deket yang sebelah oh. Oh. belum belum majuin lagi majuin Lalu lagi, lagi, maju, eh. Ada, lagi maju. oh. eh iya iya, iya. majuin ntar majuin maju, ntar majuin ntar mundurin oh, bisa, dikit ya dulu ya. baru ntar majuin lagi Ay, ayo ayo eh kebanjuran uh, kurang sabar sabar sabar. Ya. sabar sabar sabar sabar ayo joy dorong nah. joy Tambar, sabar ya. sabar sabar nah. obi sekarang oh. obi coba dorong ah. ya oke okay. ya dorong, dorong. tar gua dulu bi bi gua dulu bi ituan lebih bi <laughs> Eh, gua, gua harus ini, ke atas ini, ini. lagi. Gua harus ke atas, anjir! Merah, nah, bener, biru bener, bener. merah, sama biru gua dulu kentang, tendang ngek, dulu Jaga gua yang gak ke atas, anjing oh, oh, Iya, salah, iya. salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, ulang lagi ulang lagi salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, harus disusun satu iya salah, iya, iya. ulang ulang ulang ulang salah, hey, mikir mikir, mikir lah. <laughs> <laughs> <laughs> ayo lagi ayo lagi lagi ayo bang Olio Let's go Let's go Let's Lil, go Lil yang bener Lil dorongnya Lil tuh apa yang lain biar biawas bi bi Aji ayo ayo ayo <laughs> abis ini gua nih abis ini gua ayo ayo awas awas awas awas awas awas fokus fokus fokus fokus eh gua mau naik gua mau naik ayo ayo, ayo. Nah, awas, awas! Emm, nah, ya, taruh ya, susun-susun dulu. Strategi ya, taruh, jangan didorong dulu, jangan dorong nah, dulu. Tuh, naik, um. bang Wirman naik, tuh, jangan dorong dulu, bang Wirman naik dulu. Gas, yes. taruh, taruh, bang Wirman naik dulu. lompat ke situ, gak bisa emang. Gak usah, Joy aja dulu, bisa kok. Ya udah, Joy. Emm, eh. habis itu, bang, Oleh, eh, Obi. Nah, bikin tangga, nah. bikin tangga. Jangan bikin, bikin tangga, Bi. Nah, awas, jangan gue dulu. yang jodong. Obi, Dia naik ke gua, Bi Yang merah yang merah naik ke gua, yang merah naik ke gua mm. Enggak, kita merah, harus, bang bang kita berdua Lihat, eh. ya, lu jangan paling bawah dong Bang sama gua di bawah Bang Olil sama Bang, oh, bang lu nah, jangan uh, situ uh, bang Obi, di, ba uh, obi uh, di sini, biar kita naik ke atas Olil? Oh, oh, oh, oh, oh, Gimana? Oh, oh, <laughs> nyampe langsung oh. itu anjir Iya coba, ya, coba, coba, coba Coba eh, juga Ini mending ke gua nih, cari aman nih Coba, coba Naik, naik lagi, naik lagi Ya gimana? Mau ini naik lagi Nah, nah, nah naik lagi Ya udah, nah, nah, ini nah. sebenarnya gak perlu kayak Ya! Nggak, nggak, nggak Obi loncat dulu, Obi loncat dulu Obi oh, loncat oh. Kalo ada lo gak bisa loncat Ya, nah. ini gua dorong nih ya Dorong dulu, dorong, dulu. Eh, Bi, lu loncat bisa gak, Bi? Eh, buang ke kanan, buang ke kanan, man Buang ke kanan Oh iya, ke kanan ya Sabar, sabar, bang Buang ke kanan Sabar, bang ya ya. Ntar lo, ntar lo kita harus susun buat tangga ya. Oh, untung nah, Obi di atas. Oh jatuh. Makinnya. Ma lagi bi, eh lagi nggak, lagi nggak. Dikit, ah, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ntar nggak jadi tangga. Pas. Oh iya iya. Ntar gua naiknya susah. Tuh. Bukan? Bisa, bisa, bisa gua dorong nanti, bisa gua dorong. Terus? Terus? Ini gua, gua, gua, gua, gua. Bi naik, bi naik, bi naik, bi. Irman naik gua, Obi paling atas. Ambil kunci. Udah ambil kunci Nggak nanti lo Dorong dulu aja dorong dulu Ini udah kemajuan juga anjir Nah udah Bang Olil naik dulu Nah Sini Bi sini Bi Deketan Bi Gua mau naik Nggak bawa Bi dulu naik lah Nah bisa nggak Nah gitu dong Nah Dorong dorong Sabar Bi sabar Bi sabar Bi Dorong lagi dorong lagi Dorong lagi dorong lagi beneran putih Jangan nggak apa-apa Nggak apa-apa udah biar Ancat mancat Nah, dah, dah. ah ada nggak, nggak harus di atas juga, hi gua kerja keras ini dorong berapa batu ini anjing, <laughs> ayo ayo tahan tahan, cello belum, ini pas ya ya belum depanan dikit, op op dah gas, ya ya eh sabar deh kayaknya naik obi obi naik situ dulu deh gue penasaran sih takutnya takutnya ke di atas aja, naik semua naik semua naik semua Coba ya, jaga-jaga, yuk yuk. Ya kan? Nah. Udah gua bilang anjing Gak jadi, jadi tangga Jadi, Nggak jadi kok, jadi, bisa-bisa Oh jadi bisa, bisa, bisa. Tuh, ada yang dorong ini Bisa, bisa, masing-masing dorong warnanya Yaudah suruh aja, anjing. Oh iya, turun semua lah oh, iya. uh, uh, Ada yang di atas lu nih, gua mau dorong warna merah nih Bobby, Bobby, eh itu, Bobby mana, Dorong lagi Nah, biru-biru-biru nah, ya, okay, biru, Oli, oh, oli, oh, oli, sini oli, oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, <laughs> oh, ya di atas, nge Nge, di atas, nge di atas, di atas, nggak di nggak di so, atas, nggak di atas, di atas, nggak Ya, atas, nggak di atas, nggak di anjing. nggak di atas, nggak di atas, nggak di atas, anjing di ya, <laughs> <laughs> atas, anjing, anjing. Oh, okay. aduh, di nah. <laughs> <laughs> Iya, kah? Baru Buka satu anjing, tahan menit cok, baru satu susah dong. nih yang kedua, ketiga, empat. Berima, berima, also, berima, berima, berima, berima, berima. ayo gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, sabar, sabar, sabar, sabar. gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, go let's go gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, ya Ya, nggak dikasih lewat deh parabotnya yang anjing kok bengong parabotnya yang anjing parabotnya nggak dikasih lewat deh. Gua ada recordnya nih, gak gak cuk cuk. dikasih lewat anjing mas, nanya nggak dikasih pegap tanya nggak dari anjing. Jangan loncat dulu Obi, Obi. Ayo. Obi jalan dulu sampai atas ininya. Eh lihat nih udah mau udah mau habis nih. Oh cat buruan anjing. Aku aja loncat anjing bodoh. Ya oh bigo blog. Aduh aduh. <laughs> aduh, aduh, aduh. Oh, aduh. aduh, aduh. Aduh, ayo laki-laki buruan-buruan buruan. buruan. Ah, ongel apa banget anjing. Ayo. Jalan chat, jalan chat udah jalan chat. Jalan-jalan enggak usah loncat, jalan-jalan. jalan Ayo, ayo. Nah, sekarang loncat. Jangan. Ya ampun. Ya, ya lu punya otot enggak sih? Megang dikit tuh loncatinlah. <laughs> aduh. Lah <laughs> <laughs> ini itu itu diem doang apa itu? Ayo, anjing. <tuk> oh. <tuk> jalan tolol, jalan tolol, oh, jalan Gas, gas, gas, nah Nah jalan tolol, jalan gua jalan tolol, jalan tolol, nge, tolol, jalan tolol, jalan tolol, jalan tolol, jalan dulu Biru dulu, biru dulu jalan dulu jalan tolol, jalan tolol, Biru jalan jalan <tuk> paling bawah tolol, nge jalan nge, bisa loncat, kiri kiri Tolong, kiri aja kiri aja ke kiri ya omlong eh oli nempet gua serius anjing bawah anjing bawah gua kuning anjing eh, <cco> jangan mundur lu lu mundur batunya biru tuh gue belak gimana gua mau loncat anjing loncat tuh geser ayo oi ayo coba coba jalan jalan jalan jalan usah lama lama ayo ayo ayo bang ke bawah aja langsung ke bawah langsung Kebawa langsung dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, jangan Bang. Dorong. di atas. Bang. Jangan dorong, jangan dorong, joy, jang dong dong, dorong, lu, lu, dorong, jangan dorong, oi. Ambil, ayo, ambil, joy. Joy. <tang> dorong, iya, iya, dorong, kan didorong, iya, ayo, kan <tang> joy joy dorong, dorong, Ambil, ambil dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, ayo, bisa, bisa, dorong, bisa, bisa Masih bisa, masih bisa Ayo, ayo, ayo, dorong, dorong, dorong, masih bisa? Ya, Jo, iya Gue kayak, gue bilang dorong aja, nggak usah loncat nggak usah loncat, dorong aja anjing Yang dorong gue aja, yang dorong gue aja biru Iya, telat, telat, telat, telat tadi dorong Ya, Tunggu, tuh, tuh, tuh, lah, nah, ngapain? Emang, ngapain? emang, emang ngapain, anjing? Ya, <tuk> <tuk> anjing. Temen, anjing, anjing, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, bisa, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, anjing, udah, udah, udah, udah, udah, Ayo tunggu, tunggu, tunggu, sabar Langsung Woi, Eh! Wah gila, gila sih Gila sih, gila sih, gila sih, gila sih Tuh tuh tuh tuh, tuh. Iya, iya oh, Allah Hahaha oh, sumpah Anjing ga ngerti lagi gue Anjing ga ngerti lagi Saluh satu, gue satu Ayo, ayo jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan Joya, joya, joya, jalan Gue depan, gue depan, depan, depan, depan, depan, depan, depan nih ya, gue jalan nih ya Tuh, gue jalan nih yeah. Ya yeah, Allah, belum bang, ya belum jalan turun, turun, turun, Sabar, ya, ya ampun, kolir, kolir. Kolir, kolir udah, belum sampai atas Aji, ya, belum sampai atas, lu punya otak nggak sih? Hahaha, udah paling bener dia di belakang Aduh. anjir, bener ya dia di kan belakang anjir, asli. Ya ampun, nggak usah loncat, Kami jadi lama. Beliin, nggak ada otak. Jadi lama, <laughs> Anjir <laughs> Ya ampun. Ya Nih, terus nge, terus Ini lama banget yang ini sih Udah ayo, buran-buran, buran-buran. Gak usah loncat nih, jangan ada yang loncat Ya Allah, Oliw pasti mau loncat <tik> <tik> <tik> Ya Allah, udah diam Ya Gila sih, gak bisa nggak Bisa aduh, bisa, gak, bisa, gak usah loncat ya ampun. Oh, lil, lil, lil, lu punya otak kan? Lulu punya otak, anjing! <ti <tinyin> <tinyin> ayo, ayo, jangan loncat, jangan loncat ya. Ya Allah, masih loncat juga, Bang Ali. ngerti lah, aduh. <tinyin> Oh yeah. lu ngapain di atas dulu, anjing Aduh, gausah ada yang di atas, bakal susah loncatnya oh, Aduh, ngapain di atas gua Eh, coba, coba injek baolil, injek baolil Injek baolil Iya, iya biar diem anjing, biar diem lo Udah, udah paling terakhir aja deh, udah paling terakhir Ya Loncat, loncat, loncat, gue diemin nih, ayo, ayo loncat, ayo <laughs> Let's go, let's go Gimmy, gimana nganjing Ayo bangun, bangun, bangun, paling bawah. Bangun <laughs> Ya Allah, Leo, Leo, Leo. Leo, <sus> ayo ayo ayo ayo ayo ayo jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan, jalan. yo yuk, bisa yuk nah gini dong, anjing, nah, nah. udah Up, udah kamu <suskut> jangan didorong dong, bang lagi ah, gila bang lihat. bisa lompat ya, <suskut> gak usah oncat, gak usah <suskut> asli, yuk, ya nggak usah loncat, nggak usah loncat, asli loh, ya benar kalau oh, Balil gak bisa lompat lu <laughs> ya, ya, gak didorong gak usah didorong gak ada hubungannya ini lu gak gimmick sih, lu tolong <laughs> masih loncat juga Bang Balil ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, hmm. <laughs> Allah. enjig ya. <laughs> gue gak bisa lompat cape lah anjig, cape cok sumpah eh. udah paling benar emang tiban dia anjing injek balil, injek balil aduh gak bisa di lagi Tunggu-tunggu, jangan lompat, jangan lompat Ayo jalan, jalan, JOY! Jangan bisa lompat, gue gak bisa lompat JALAN! jalan bisa, bisa Jalan, jalan, jalan Jalan bisa, iya, gak bisa Pala Joya, Joya jalan. Gak, sumpah, sumpah Nih ya, nih Depan ya, jangan numpuk Gak, gak ada yang numpuk, gak ada yang numpuk, gak ada yang numpuk, sumpah Nah Udah, jalan lurus, jalan lurus Ya Allah OBI, OBI ANJI Jalan aja BI ANJI oh, sorry, sorry. <laughs> yang terakhir lompat baru Udah, udah Yang di atas jalan duluan dah Ya Allah Nah udah, ayo Jalan ada, aduh masih mikir ayo jalan anji Ayo bang, jalan, paling depan, loncat Lil, Paling bawah, nah ada yang paling atas Le. dong, ada yang paling atas. Obi, obi, obi, obi, obi. Loncat. obi loncat, obi, loncat, obi, ya serat, serat, serah. Awas, udah, udah, udah, tahan, tahan, tahan, Mereka tahan, ya, tahan. Ya, jangan, jangan dorong, nah, jangan dorong, jangan dorong, jangan dorong. Sisa jangan dorong, sisanya selain bang. Nah, udah, udah, op op jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, ya. Nah, uh, udah aja. Aduh, gila. Ini 10 menit sendiri bang. Sat. Ya Allah, wah, ditutup kok anjing, ditutup kok sumpah, suka kagak balu, lu dorong warna biru, nah, lu dorong warna biru, nah, so, soalnya nah, lu nah, salah nah, lu, lu, nah, lu tutup gua nih, nah, anjing, anjing, anjing, anjing, jalan, <kutuk> anji. jalan, anji. jangan loncat, jangan loncat, jangan loncat, jangan loncat, ya Allah, jangan loncat, kalo <kutuk> loncat <kutuk> hilang, ngaji. <kut> <laughs> udah, udah, udah, gua, gua, gua nih, ya, nih, ya. nggak usah loncat, GILA GILA aneh, JALAN LAGI BANG LU JALAN Ya Allah aneh, aneh, aneh, aneh, usah aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, aneh, Obi itu anjing jadi susah. Nanti jalannya tuh? Kan, bisa, gak aduh, bisa. gak bisa, gak bisa, gak bisa. Waduh, mm. gak, gak bisa. Udah, jangan ada yang di atas-atas. Anjing, udah, udah, udah. Jalan aja, udah. Jalan aja, lurus aja, lurus. Kira, udah, jalan aja. Nah, ayo Baris, Baris Nah, jalan-jalan, jalan lari, lari, lari. Nah, udah, loncat, loncat, loncat. Bi anjing, yo, let's go. <tuk> <tuk> <tuk> liat, ayo udah, ya udah, allah, ya allah. Ayu, ayo ayo ayo Ayu, ayo ayo nah. ayo udah, gapapa, gapapa. Ada gua, ada gua. Nah. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, apa udah, udah, udah, udah, ada op op udah, udah, udah, udah, Oh Ya Allah dia dorong sendiri lagi dong. Ya dia. ampun. Tumpal di game ini nih yang paling tolol Lil Gila gila. Nih ada yang loncat lagi nih ada yang loncat lagi nih anjing. Tuh kan? Lel. Lil, anjing nih udah setengah aja manjing. Ayo ayo. Jangan ber, jan berhenti Jo, jangan berhenti di situ, jangan berhenti di jan situ. Woi, serius, serius. Pivi Bibi idi ambil. Jangan jalan, jalan. Ayo jalan aja enggak usah aja. Nunggu apa lagi? Yuk Nah, ada paling bener udah begini dah. Dorong. Awas-awas dah. Stop, stop, stop, stop. Bentar, bentar. Tungguin aja. Enggak kelihatan soalnya. Jangan, jalan. jangan. Jangan, jangan. Dan opo-opo-opo-opo. Udah, udah, udah, udah. Jalan aja. Ya, ayo, oh, ayo. Gini ayo. dorong, woi. Jangan Nah, gua gua perhatin gua perhatin siapa yang gua follow yeah. Gua perhatiin siapa yang. Loncat dulu, loncat dulu, loncat dulu. Nah. Nah, begitu doang, anjing. Kok susah banget sih. Ini stage Ini stage paling lama aja. Parah, udah baru ketinggian anjing. Aduh, aduh, capek. Air mata gua anjing capek. Ayo, ayo nih berlima nih berlima berlima. berlima. Ayu, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo jalan jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan. Gak ada yang loncat, gak ada yang loncat, ya. Gak ada yang loncat. Gak ada yang loncat. Oh ya, Allah ya, Rob ya, ampun Gak bisa dong, gak bisa susah naiknya, anjing Sabar dong, sabar dong. Ayo loncat. Iya, ayo, ayo, ayo. ayo. Ya, ya Allah, ya Amin. Ayo Untung ayo ayo, coba. Oi, bare saya joi, joi, bare saya joi. Ya. Ayo loncat-loncat semua, loncat-loncat loncat semua. Loncat-loncat loncat. Ya ampun, bangol ini lama banget loncatnya. Bisa, bisa, bisa. Ayo ayo oh, ayo. Ya Allah. Sumpah <laughs> dah. Lama nah, banget nah, loncatnya. Nih, ya, udah nah, sampai nah, paling atas. Tiga. Belum, belum, belum paling atas, tapi aduh, belum, belum aduh. paling atas. Aduh. Kok biru tolol banget dah. <laughs> udah lagi ini <laughs> aja dah anjing, ayo udah Dah <laughs> ya. Gak ada waktu Gak mau tinggalan, Joy gak mau tinggalan di empat coy Udah, lencet semua, lencet Ya Allah Aduh. Lil, terus Aduh terus, terus dah Kenapa sih, Lil? Ada masalah apa sih? Tunggu paling atas dah, udah Anjeng Nah, no, ayo. Ya melon dong, belum. 1 <laughs> Sa <-saan, laughs> Sa ya, ya Allah. nggak bisa kalau kalau ada yang di atas, orangnya jadi enggak bisa loncat. <laughs> oh, iya, <laughs> gitu. Nih, nge, ayo nge enggak nge. usah deh naik-naik nge Ayo nah. dah, ayo jalan deh. Belom, belom. Tahan aja dulu, tahan dulu. Ya, langsung jalan, langsung jalan. Jalan-jalan. Nah, ya Allah, oh, jatuh juga, Bang. Ayo dah. Ini sama ya sama ya. Jangan di atas, jangan di atas. Nah. Nah. Langsung jalan, langsung sabar, jalan. sabar sabar sabar sabar, yo jalan satu, dua, tiga. Wah obyajin, oby. Awas awas jalan Joy, joy. Kasih jalan kasih jalan. Kasih jalan anjing gue lempar, gue lempar rokok lo Joy asli. Ayo ayo ayo jalan. Ya Allah. Gak bang Lil jangan jalan nah, Jangan diem situ. Jangan, jangan diem Lil Ya Allah ntar kuncinya hilang anjing Baya Ayo langsung. jalan jalan jalan iya. nah. jalan Nah Anjing anjing Ya, ya ampun dia ya apa jatuh juga Ya ampun Obi juga jatuh. Geser <laughs> <laughs> okay, dah aduh Ketadi ke tadi ya Prihatin gua anjir Tuh aduh. Dua tiga. tiga Ya ampun jatuh gua Ya ampun ya. <laughs> Sorry sorry sorry Ayo, ayo ayo lagi lagi lagi lagi. Harus, ya. yeah, harus naik ini enggak bisa bisa ini. Harus naik. Hmm, naik buka dulu pintunya. Buka pintunya dulu itu, buka pintunya paling oh, penting. Udah. Gua gak bisa lompat coy antar paling bawah coy tuh. Angkat angkat Ayo lompat gua gimana anjing? paling bawah. Yeah, kan? Iya enggak bisa gak bisa harus barengan barengan harus barengan. dua dua dua, dua. dua, dua, dua, dua, dua. Kuncinya hilang kuncinya hilang Udah kebuka, oh, ya, ya, ya. udah kebuka. <laughs> Dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, ah dua, dua, dua, dua, dua, dua, baru sekali dua, sumpah dah cuma di depan dua, begitu doang aja susah dua, susah dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, di belakang dua, dua, dua, dua, belakang, dua, <tuh> dua, Nih, gue kasih tau caranya gampang gimana anjing Ayo, ayo, Iya. Nah. Ya. <tuk> Obi pakai dindur lagi di situ aja ngalangin banget. Begitu doang aja susah banget anjing Ya Allah ini game game game di sambil lintasaning satu tangan. Itu kacau. Aduh, gue masukin modal apa? Gue gue masukin lah, masukin juga. Ayo. ayo. <laughs> <laughs> eh jangan dipencet tulisannya ya. Lilil. Ya ampol. Ya ampol. Ya, Masih dipencet juga anjir. Iya Aduh. Ayo ayo loncat-loncat. Ya ampun coy. Kalau lo ngerti bahasa Inggris gak sih? Itu enggak Ya ampun. Loncatin anjir. Kalau enggak kalau bisa di loncatin gimana tuh? Ya Allah bisa diloncatin ya ya deh Itu kukuh. bisa diloncatin. Hmm. anjing. Loncat, awas oleh. Wah gila, mau diangin <laughs> juga di sana. <laughs> gila sih. Ayo ayo oh. ayo ayo. Ya Allah, ini gini gini gini anjing. Orang udah ada contoh lompat-lompat, gua tinggal ikutin contoh aja goblok anjing. Goblok, goblok, goblok ya tahu. Ayo. Nah. Empat. Aduh. Nah. Nah, nih hati-hati nih. Ayo, bikin tangga, bikin tangga, bikin tangga, bikin tangga. Kasih jalan, kasih jalan. Nah, bisa loncat sih harusnya. Nah. Ya Allah, nging. Enggak jelas anjing. Gua pakai, gua pakai jari kiri, jari kanan Ayuh. lagi. Ah, ya sabar Bi, gua lagi loncat, sabar. Gua aja masih loncat, anjing Ayo nge, tuh obi mobil liat, Ayuh. tuh mobil. Aduh. Mobil petakilan buat kita. Ya, allah. Petakilan buat kita. Aduh, aduh, aduh. Ya ampun satu-satu makanya satu-satu jangan ganggu yang lagi loncat ya Oleh Allah gila udah gampang wah ya ampun Oli itu satu-satu lo bikin lagi, do, do, do, awas, ya lu duluan jalan anjir nah, nah. nah. sabar, sabar, sabar, sabar, cow, sabar, Cok. Ya ampun oh, iya, Obi. Sih, obi anjing ya, goblok hmm. banget ya sumpah Bi. Yes, yes, yes, yes. Serius seriuslah, ayo. Gua paling terakhir anjing udah. Oil, oh, oil ngapain di atas? Robot, yeah. oh, di robot. Hmm. Ya ampun ya, lah, obi. Obi. Eh, ya, si obi. Lagi, ribet banget. <laughs> <laughs> Bisa main enggak sih Bi? <yuk> kalau ada yang lompat, Gak. jangan ada yang geser serius. Soalnya kalo geser cuy. Ya, lo tinggal oh. mencet doang, lo tinggal mencet depan doang, nggak apa-apa. Bisa, nih bisa nih ya. Lo geser dah jalan lo dah. Bisa. Ya, keser, keser, keser. ya, ya ampun. Geser, geser, geser, geser, geser. Diem diem, diem, diem. kalau ada yang lagi lopat, jangan lompat, jangan berarti gue juga begini tadi. Tinggal loncat aja nggak apa-apa, kegeser, anjing Tinggal mencet tanda panah kanan doang. Ya Allah, lil lil lil lulu lil lulu lil lil Ya ampun, ya ampun. Ya ampun. geser juga nggak apa-apa. Ya ampun lil lil lil Don push, don push. You know don kan. push. Coba nggak ngerti bahasa Inggris apa ya pada ya. <laughs> Aduh lil lil. Ya ampun. <laughs> ini Di... iya sampai, dia sampai gimmick lagi gue restart laptopnya anjing tuh tuh tuh tuh ya joya sekarang nggak serius serius serius serius nih kayak loncat doang anjing tiga loncat kayak, tuh udah geser juga nggak apa apa jing ya ampun obi bim nih kalau main sendiri dan bicara Tinggal spasi, udah tinggal spasi aja. Lihat loncat, lihat, lihat, tuh, tuh! lihat, lihat, lihat, lil. lil loncat, lil. bisa Bisa, bisa, Masih bisa, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, nih, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, Kayak gini nih, kayaknya kayaknya gini aja, oh, aduh, gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya klik aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya gini aja, kayaknya tuh tuh kayaknya tuh Ya ampun, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bisa di oke, anjing Eh, oke, Bego tuh oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, aduh, Jadi gua kan sekarang. aduh. Dulu, jangan-jangan di atas gua dong. Iya, Allah, obi, obi, obi, obi, wah, ngerti lagi dah. Wah, ngerti eh, lagi dah. Eh, kayaknya lu harus nyari partyan baru, Debbie. <laughs> lil, jangan dorong lil. Bukan <laughs> Gak ada yang dorong tuh, <laughs> tapi kamu tadi nggak sempat itu loncat. yang dorong lagi, ngerti yang dorong. Bi, nggak ada yang dorong. Bi, dek, mandi sama jalur, man loncat dulu, loncat dulu nah, loncat dulu baru kalau kalo ga loncat dulu aja udah lah, udahlah fokus, fokus, fokus, fokus eh. fokus, fokus, fokus, fokus yuk, yuk, yuk, bisa, yuk yuk, bisa, yuk, yuk Ya Allah, oh, Astagfirullahalazim. <laughs> ya Allah, Fokus, fokus Ya Allah, ya, katanya game gampang, anjir Ya Allah, ya. game Aduh Aku pangin depan, aku pangin depan Ya, Lagi. ayo, ayo Ya, nah, ayo Aduh Aku pangin depan Hmm Hatam nih gua anjing. Aduh. Ya Allah, hatam dari mana anjing. Oh, gila. Gila <coughs> ya kan? aduh. Topi anjing anjing. Ini konten ada di backsoundnya enggak sih? Kita kayaknya kita terhipnotis backsound dan ini. Iya. <laughs> <coughs> <Yeah. hati> anjing, anjing. anjing. <coughs> eh, woi, pain depannya berubuh, woi. Nih gua diam, gua diam. Sampai semua lo bisa loncat dah. Tuh. Oh. Ayo, ayo. Diam, diam. Ya ampun, dekat banget, Bang itu hati-hati sumpah nah joey, ceket <laughs> ke gue joey <laughs> itu doang anjing kasih jarak moobi, kasih jarak moobi kasih jarak, kasih, kasih jarak. jarak bagus, bagus, bagus gak usah terlalu dekat banget bi justru itu yang bikin keinjek aja man, eh man, jangan loncat <tuk> ya. lu lo ngapain? ya kenapa emang? ambil gak... kunci anjing itu oh iya juga, Ya udah lu aja lu aja ayo bisa tuh, bisa, bisa bisa. lu lompat aja lu bisa lu Ongi oh, ambil, Ongi ambil nah, Gua dulu, gua dulu, eh Ongi dulu, Ongi lompat kek ya, lo lompat kek, lompat kek ya, Lompat kek, lompat kek, lompat kek Lompat kek, lompat kek, dulu Uuuuh, lompat gua, udah, gua pengen ngaten-ngaten orang anjing Obi, Obi, Obi nih, Obi nih Obi nih, Obi nih, Obi Obi, Obi, Jangan gimmick, jangan gimmick Nggak gimmick, Bi, ini, Bi, ini don't push, don't push Bi, soalnya udah anjing dua menit cowok, anjing anjing babi, aduh. babi jam, aduh, akhirnya kontainer kelar, belum belum masih ada di sebelah kanan kan dua belas.